Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Bagaimana kabarnya hari ini? Nah anak-anak semoga di rumah dalam keadaan yang sehat Semangat ya Dan rajin beribadah Baik anak-anak e, bertemu kembali dengan Ustaz Lido ya. Hari ini kita akan belajar Tentang menyayangi hewan dan identifikasi tugas anggota keluarga wah apa saja itu ustad nah, mari kita pelajari bersama-sama nah anak-anak sebelum kita belajar bersama nah ini yang perlu diperhatikan anak-anak adalah menyiapkan buku catatan agar nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kesusahan bisa ditulis atau langsung ditanyakan kepada ustad dan ustazah pengajarnya seperti itu ya Baik, kita lanjutkan. Baik, anak-anakku, ya, Indonesia ini negara kita. Itu adalah negara yang sangat kaya. Nah, Indonesia itu kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka, ya, ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Nah, berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Tentu ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan ya, kepada Allah. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Nah, anak-anak ya, uh, ini bisa menjadi contoh yaitu kelinci kesayangan Dayu. Anak-anak Dayu senang memelihara kelinci, tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada lima ekor, terdiri dari satu ekor induk dan empat anaknya. Induk kelinci berwarna putih, dua anak kelinci berwarna putih. Dan dua lainnya berwarna abu-abu Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin Setiap hari Dayu memberi makan dan minum Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci Dayu juga memberikan Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. nah baik anak-anak dari teks tadi dari cerita Dayu ya, kita bisa menjawab pertanyaan ini nah Mari kita coba jawab bersama-sama. Nomor satu, apa yang dilakukan Dayu? Yang dilakukan Dayu adalah memelihara dan merawat kelinci. Nah itu ya. Yang nomor dua, siapa yang senang memelihara kelinci? Siapa? Tentu yang senang memelihara kelinci adalah Dayu ya. Dayu senang memelihara kelinci. Kemudian nomor tiga. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ada berapa kira-kira? Ada 5. Nah, kelinci peliharaan Dayu sebanyak 5 ekor. Kemudian, apa saja makanan yang disukai kelinci? Nah, anak-anak yang menyimak teks tadi pasti tahu. Makanan yang disukai kelinci adalah Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung dan Biskuit khusus kelinci. Pertanyaan terakhir: bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Nah, ini ya, agar tubuh kelinci tetap bersih, kita harus rutin membersihkan kandang, membersihkan tubuh, dan memotong kuku kelinci. Nah, ini adalah bentuk ya kesayangan Dayu terhadap kelincinya.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 dan memotong kukunya dengan rutin kelinci-kelinci dayu tumbuh sehat dan bersih dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan nah dari cerita dayu tadi kita uh, sudah mengetahui ya cara merawat kelinci nah hewan itu harus dirawat anak -anak ya anak-anak ya tidak boleh dibiarkan kalau kita pelihara dan dibiarkan terus nah itu namanya tidak menyayangi ya kalau kita pelihara tentu kita juga harus merawatnya Diberi makan yang benar ya. Kandangnya juga dibersihkan, disayang seperti itu Selanjutnya adalah kegiatan Dayu dan keluarga Dayu Anak-anak, Dayu dan keluarga sangat menyayang hewan peliharaan Semua berbagi tugas untuk merawan hewan peliharaan Nah, sang ibu berjogas membeli makanan kelinci setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci Setiap hari Minggu Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan, peliharaan, atau lainnya. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Ustadz, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.